Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan saya, Rangha Jimmy Saya mengamuk kimia di SMK 34 Kota Pekalongan Sebelum kita mempelajari bab pertama Yaitu materi dan pertanyaan Saya perkenalkan terlebih dahulu Apa yang dimaksud dengan kimia Karena ilmu kimia mungkin di SMP Kalian belum mendapatkannya Kimia itu berasal dari Arab yaitu alkimia yang artinya perubahan materi. Sehingga kalau ini jabarkan secara keseluruhan bahwa yang namanya kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang materi baik struktur, sifat, perubahan materi dan energi yang menyertai pada perubahan materi tersebut. Untuk bab pertama kita akan mempelajari materi dan perubahannya. Untuk perubahan materi, itu ada dua macam. Yang pertama yaitu perubahan fisika. Apa itu perubahan fisika? Saya memiliki satu lembar kertas. Kertas ini kemudian saya potong menjadi beberapa bagian. kertas ini apakah zat ini berubah setelah saya potong kemudian saya punya air di dalamnya ada gula, ini gula ini saya larutkan ke dalam air, pertanyaan saya, apakah gula ini berubah setelah saya larutkan di dalam air nah, kita perhatikan lagi kertas Hanya bedanya ketika tadi besar, setelah saya potong menjadi kecil. Jadi, yang namanya perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Jadi, zatnya tetap seperti kertas tadi. Sabi. Tadinya kertas besar, kemudian setelah saya potong menjadi kecil, tetapi zatnya tetap yaitu kertas. Begitu juga dengan gula. Gula ini tadi tetap manis Dan untuk bernama gula Ketika saya lakukan dengan air tetap manis Dan ini menjadi larutan gula Kemudian agar kalian lihat misalnya pada es batu Es batu tadinya padat Kemudian berubah menjadi cair. Apakah zatnya berubah? Tidak Jadi perubahan fisika Itu adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan sesuatu, tetapi hanya mengalami perubahan mungkin diwujud seperti es menjadi air. Di ukuran ketika kertas saya potong, kemudian terjadi pelarutan pada air saya larutkan dengan gula atau terjadi juga perubahan bentuk, misalnya emas berubah menjadi cincin ataupun kalung. Jadi pada dasarnya yang perlu kalian ingat, yang namanya perubahan bisa adalah perubahan zat tanpa terbentuk zat baru. Yang kedua, itu adalah perubahan kimia. Sebelum kita mempelajari perubahan kimia, saya punya botol aqua. Botol aqua ini saya masukkan dan juga digunakan untuk acara asam cuka. setelah itu kita masukkan soda kue buat kalian yang biasa masak roti atau membuat roti pasti tahu apa itu soda kue soda kue ini tidak perlu banyak-banyak cukupnya saja kita coba kita masukkan soda kue ini ke dalam cuka ya kalian perhatikan apa yang terjadi dengan balon ya kita lihat balon tadi kan kecil setelah kita memasukkan ya kita lihat oke okay. kalian perhatikan ya dan kalian lihat Percampuran antara Cuka dengan Soda kue Kita ambil Oke. Oke. Jadi bola ini Bola ini yang tadinya empes Sekarang menjadi mengembang. Dan kita lihat Apakah cuka setelah kita kasih dengan soda kue. Jadi, contoh yang saya berikan tadi itu adalah perubahan kimia. Jadi, perubahan kimia itu adalah perubahan zat yang terjadi dan membentuk zat baru. Pada percobaan ini, kenapa bolanya menjadi balonnya menjadi mengembang? Karena pada proses reaksi antara asam cuka dengan kue itu menghasilkan gas, dan ini adalah termasuk contoh reaksi kimia karena menghasilkan zat baru. Kemudian, contoh yang kedua yaitu nasi. Apakah nasi sama dengan beras? Tentu saja tidak, karena apa? Kalau beras, sifat dari beras itu adalah salah satunya adalah apa? Mungkin atau ya, tapi ketika sudah menjadi nasi menjadi lembek dan sifat nasi tidak sama dengan sifat dari berat sehingga dari beras menjadi nasi itu merupakan perubahan kimia karena menghasilkan zat baru dan disitu disertai oleh energi sehingga dapat saya simpulkan bahwa perubahan materi itu ada dua perubahan materi yang pertama itu adalah perubahan fisika perubahan fisika itu adalah hanya berubah wujud bentuk ukuran yang kedua adalah perubahan kimia perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru demikian materi pembelajaran kimia pada pertemuan pertama mudah-mudahan dengan pembelajaran ini kalian Di kehidupan kita Saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh